Semua hari ini aku mau masak tempe tumis saus lada hitam Yang rasanya gak kalah enak dari rasa daging Dengan kuah kentalnya yang pedas manis guri bikin kamu nagih Langkah pertama kita siapkan tempe Lalu iris tempenya sesuai selera Setelah itu kita lanjut siapkan bahan-bahannya Ada tomat Cabai besar, bawang putih, dan bawang bombay Lanjut untuk sausnya Masukkan kaldu bubuk, garam, micin, lada bubuk, gula pasir, kecap manis, saus lada hitam, kecap asin, tepung maizena, dan air secukupnya Lalu kita aduk semua bahannya hingga tercampur rata Kemudian kita sisihkan dulu ya Kita lanjut menggoreng Minyak setelah minyak panas Masukkan satu per satu tempenya Lalu goreng tempenya Hingga kuning keemasan Kita aduk-aduk tempenya agar tidak gosong ya Setelah tempe berubah warna Kita angkat Dan tiriskan sudah siap kita lanjut tumis tumis kita siapkan bisa menggoreng tadi lalu masukkan bawang putih tumis bawang putih hingga harum dan masukkan bombay tumis sampai bawang bombaynya layu setelah itu kita masukkan cabe besar tumis cabenya hingga bau langu-nya hilang ya kemudian kita masukkan irisan tomat tumis tomatnya hingga layu Setelah tomatnya layu, baru deh kita masukkan sausnya Kita aduk ahli hingga semua bumbunya tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa ya Jika kurang bisa kita tambahkan setelah semua bumbu dirasa pas Baru kita masukkan tempe goreng ahli hingga bumbu meresap ke dalam tempe tempenya hingga kuah mengental dan bumbu meresap setelah itu matikan api kompor dan dem lada hitam pun siap kita hidangkan bagaimana mudahkan buatnya dengan bumbu seadanya, kita pun bisa masak enak Seenak masakan resto Disantap dengan nasi panas, pasti mantap Rasanya pedas manis gurih, bikin kita nagih Wajib deh dicoba di rumah Selamat mencoba